Luka Modric, Real Madrid kena prank Kylian ke Mbappe tanpa dia kami tetap hebat. Luka Modric sepertinya belum move on dari kegagalan Real Madrid mendapatkan bintang PSG Kylian Mbappe. Ia mengkritik Mbappe karena menolak pindah ke Real Madrid. Modric berperan penting dalam perjalanan Los Merengues menuju kemenangan Liga Champions musim lalu. Ia meyakini Real Madrid tetap tangguh tanpa Mbappe. Mbappe membuat keputusannya itu haknya dan sekarang dia hidup dengan keputusan itu, kata Modric kepada Sportske. Modric menjadi satu di antara pemain Real Madrid yang menanti kedatangan Mbappe musim panas lalu. Pas berangkat dalam posisi terdepan sebelum pemain asal Prancis itu memutuskan bertahan di PSG. Kami semua mengira dia akan datang kepada kami, tetapi itu tidak terjadi. Sekarang apa? Kami tidak akan menganggapnya istimewa, katanya. Gelandang asal Kroasia itu menegaskan klub bukan hanya satu atau dua pemain saja. Mbappe adalah pemain hebat, tetapi seperti yang selalu saya ulangi, tidak ada pesepak bola yang lebih penting daripada klub. Real Madrid adalah yang terbesar di atas semua pemain dan akan selalu seperti itu, katanya. Begitulah pengaruh Modric dalam comeback melawan PSG di perempat final Liga Champions. Pemain Kroasia itu diberi peran baru di lini tengah dan peran yang ia harap akan tetap dipertahankan bahkan dengan kedatangan Aurelien Chouamani. Modric juga menyebut Real Madrid akan tetap tangguh bahkan bisa lebih meski tak mendapatkan bape. Ronaldo tinggalkan Manchester United demi bisa mentas di Liga Champions. Penyerang timnas Portugal Cristiano Ronaldo ingin Manchester United membiarkannya pergi jika ada tawaran menarik yang datang kepadanya pada bursa transfer musim panas ini. Pada 10 Juli 2021, Manchester United resmi memulangkan kembali Cristiano Ronaldo dari klub asal Italia Juventus dengan mahar sebesar 15 juta euro atau sekitar 260 miliar rupiah. Kesepakatan yang dibuat oleh Manchester United dan Cristiano Ronaldo adalah dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Hal ini berarti kontrak dari pemain asal Portugal tersebut baru akan habis pada Juni 2023 mendatang. Melansir dari transfer market selama berseragam Manchester United, pemain berusia 37 tahun ini telah melakoni 36 pertandingan dengan 3.131 menit yang dijalani dalam semua ajang. Dari keseluruhan pertandingan yang dilewati, Ronaldo berhasil mengemas 24 gol dan 3 asis baik di ajang Liga Inggris, Liga Champions, maupun FA Cup musim 2021-2022 lalu. Pada musim lalu, The Red Devils finish di peringkat 6 klasemen Liga Inggris musim 2021-2022. Hal tersebut membuat Man United harus puas ketika hanya bisa berlaga di Liga Eropa. Tidak bermainnya Setan Merah dalam ajang Liga Champions membuat pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut merasa tidak senang. Bahkan Ronaldo akan mempertimbangkan jika ada tawaran yang menarik ke depannya. Cristiano Ronaldo bahkan sempat mengalami konflik dengan Kapten Manchester United, Harry Maguire. Pasalnya, pelatih saat itu, Ralf Rangnick lebih mempercayakan Ben Kapten kepada mantan pemain Leicester tersebut. Terungkap, Carlo Ancelotti kunci kepindahan Antonio Rudiger ke Real Madrid Mantan pemain bek Chelsea, Antonio Rudiger, kini telah resmi bergabung dengan Real Madrid. Pemain asal Jerman itu menyebut bahwa pelatih Los Blancos, Carlo Ancelotti, jadi sosok kunci kepindahannya ke Santiago Bernabeu. Bersama Chelsea, Rudiger memiliki peran yang sangat vital bagi lini pertahanan tim Asuhan Thomas Tuchel tersebut. Kini, Real Madrid dan Rudiger telah mencapai kesepakatan dengan kontrak selama empat musim ke depan. Rudiger mengatakan bahwa agennya yang lebih dulu memulai pembicaraan tentang kepindahannya ke Real Madrid musim ini. Setelahnya, Ancelotti yang merasa tertarik akhirnya mengontak Rudiger untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut. Pertama kali pada masa pembicaraan bukan saya sebenarnya, agen saya yang memulainya adalah awal September. Ungkap Antonio Rudiger dilansir dari The New, Selasa 21 Juni 2022. Kedua kalinya saya berbicara dengan tuan Ancelotti itu pada bulan April. Timbul pemain berusia 29 tahun tersebut. Pembicaraan tersebut akhirnya mampu membuat Rudiger membulatkan tekadnya untuk meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Real Madrid. Kepercayaan yang diberikan Ancelotti kepadanya menjadi pusat dari keputusan yang diambil oleh Rudiger. Dia bilang, dia menginginkan saya, percaya pada kemampuan saya bahwa saya bisa sangat membantu tim, dan pada usia saya itu sudah cukup. Pada akhirnya, itu Tuan Ancelotti, sambungnya. Meski telah mendapatkan kepercayaan lebih, Rudiger memastikan dirinya akan terus berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pasalnya, pemain kelahiran Berlin itu menyadari bahwa dirinya harus berjuang keras untuk bisa menjadi pemain utama di Madrid. Real Madrid boyong gelandang timnas Prancis Aurelien Chouameni Real Madrid resmi memboyong Aurelian Chouameni dari AS Monaco Sabtu 11 Juni 2022. Gelandang timnas Prancis ini dikontrak hingga 2027, rencananya Los Blancos akan memperkenalkan Chouameni pada selasa 14 Juni 2022 di Santiago Bernabeu setelah menjalani cek medis. Real Madrid CF dan AS Monaco telah menyepakati transfer pemain Aurelien Chouameni yang akan dikaitkan dengan klub selama 6 musim ke depan, mulai selama resmi Real Madrid. Sebelumnya, kabar ini sudah diberikan jurnalis Italia Fabrizio Romano. Pemain berusia 22 tahun itu ditebus dari AS Monaco dengan mahar 80 juta euro atau senilai 1,2 triliun rupiah dengan berbagai biaya tambahan. Suameni menjalani pemeriksaan medis di hari yang sama. Diharapkan dia bakal menjadi tambahan amunisi di di tengah Los Blancos. Dengan kabar ini, maka artinya Real Madrid berhasil keluar sebagai pemenang dalam perguruan Chouameni. Sebab, dua klub besar Eropa lainnya, yaitu Paris Saint-Germain dan Liverpool, juga tertarik untuk mendapatkan jasa gelandang Prancis tersebut. Sekedar informasi, performa Chouameni bersama AS Monaco di musim ini terbilang tidak terlalu buruk. Tercatat, dia membukukan 5 gol dan 3 asis dari 50 penampilannya di semua kompetisi. Di Timnas Prancis, pemain keturunan Kamerun ini sudah melakoni 11 pertandingan dengan sumbangan satu gol yang dicetak pada Laga Persahabatan Kontra Pantai Gading pada 25 Maret 2022.